Bunda Lesti, Papa Bilar, kedatangan tamu spesial, yakni Mbak Menur Soekarno Wow, Masya Allah banget ya, idola kesangan kita Semakin banyak dukungan dan support dari orang-orang baik Mudah-mudahan semakin banyak doa yang diberikan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Di postingan ini pun, persahabat, ya, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Menur Soekarno disitu dikatakan makasih ya atas waktunya Rizky Bilar Lesti Kejora, itu luar biasa banget ini adalah kesenangan kita emang tentunya kebanggaan banget ya untuk keluarga Konoha banyak tanggapan, banyak respon juga yang diberikan persahabat, kita lihat dari Irma Pini mengatakan wah kita ada apa nih wah pastinya bakal ada kejutan dan pastinya bakal ada sesuatu yang baru dari Leslar Entertainment kita lihat juga persahabat ya di komentar selanjutnya Dari akun Nonon Oscar Mozart Mengatakan Masya Allah, terima kasih Sudah berkunjung ke rumah Leslar Alhamdulillah ya silaturahmi. Mudah-mudahan tetap terjaga dengan baik Berikutnya kita lihat juga nih momen spesial Yang pasti bakal ada kejutan dari Leslar Entertainment Karena semalam juga Mereka lagi syuting persahabat. Ya Doakan yang terbaik saja Semoga kabar bahagia Selalu kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky. Bilar, kita lihat juga nih di kalimat komentar dari Yanti April. Yanti mengatakan, "Masya Allah, ada project Aposka ini, doakan saja bersahabat ya. Mudah-mudahan, apapun proyeknya diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran." Selanjutnya, persahabat disimak juga, "Ini ada momen cute banget ya dari Papa Bilar dan Bunda Lesti saat di channel YouTube-nya Sule Production." Kebahagiaan juga untuk warga Konoha. Papa Bilar ini paling bisa banget ya, membuat sang istri senyum bahagia. Ini momen saat Papa Bilar gombalin Bunda Lesti ya, sambil memegang kedua tangan istrinya. Luar biasa banget, idola kesayangan kita. Selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk warga Konoha. Masya Allah banget ya, Papa Bilar itu kosong, tanpa ada Bunda Lesti. Luar biasa banget nih, idola kita yang selalu... Membuat kita baper bahagia Kita lihat juga bersahabat ya Ada sebuah kalimat komentar Banyak respon yang diberikan Salah satunya Dari Irawati Anuskur 75 Aduh duh bisa aja nih rayuannya Semoga bahagia selalu Leslar family Amin Doakan yang terbaiknya untuk keluarga Leslar Bahagia terus rumah tangga Leslar Langgang dan jauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga, ini ada momen spesial ya, dari Bunda Lesti yang saat menyanyikan sebuah lagu dengan nada tinggi, pastinya warga Konoha salut dan kagum kepada suara Bunda Lesti kejora. Tidak hanya suara Bunda Lesti yang indah didengar, tetapi kita juga bangga kepada Rizky Bilar, Persahabat. Ya, coba perhatikan Papa Bilar rela menjadi kameramen untuk Bunda Lesti. Tuh Papa Bilar videoin Bunda Lesti saat bernyanyi. Ini cute banget ya. Bahagia selalu. Tahan tentunya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya Persahabat, ini ada unggahan spesial juga dari Ms Glow. Satu jam yang lalu, MS Club mengunggah sebuah posting momen saat live kemarin. Bunda Lesti Kejora menyanyikan lagu Terlena yang sangat luar biasa banget ya. idola kesengan kita memang selalu membuat kita bangga. Apalagi penampilan Bunda Lesti ini glowing banget. Tak hanya outfit yang dipakai, suara, dan kecantikannya pun Masya Allah banget ya. Pokoknya bangga, bahagia kepada Lesti Kejora. Kita simak juga di kalimat komentar yang diberikan, salah satunya dari Fira Hartati 245. Masya Allah, Bunda Lesti makin cantik, makin tambah glowing terus. Selamat buat launching MS Glow, semoga semakin sukses, makin bertambah produk-produk baru lagi. Amin. Semua selalu dengan penampilan Bunda Lesti Kejora yang makin glowing ya, dan pastinya makin cantik. Kita doakan yang terbaik, semoga segala urusannya selalu diberikan kemudahan, dan kita juga bersahabat ya, sebagai fans sejati, tetap solid, tetap kompak untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti dan Bila dan semoga kita juga selalu sehat dan selalu bahagia. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya di siang hari ini.